Nabi Muhammad itu kehidupannya dari mana Pak Ustadz? Dia awal-awal hidupnya mengambil upah Membawa kambing ontak lembu ke gurun pasir Yaitu membawa menggembalakan kambing Setelah dia agak besar sedikit Barulah dia membawa barang-barang dagangan Lalu kemudian setelah menjadi Nabi Ada yang dihalalkan bagi Nabi Muhammad Yang sebelumnya tidak pernah dihalalkan pada Nabi yang lain Itulah dia ranimah Harta rampasan perang Boleh Ustaz cerita sedikit Berapa perolehan harta rampasan perang Yang diperoleh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pindah ke Madinah Umur Nabi 53 tahun 40 jadi Nabi 13 tahun berdakwah, 40 tambah 13 53 Pindah ke Madinah umur 53 Tahun pertama 54 Tahun kedua 55 Umur 55 Nabi memimpin perang terbesar, perang itu bernama perang Badar. Makanya Badar dijadikan salah satu tawasul. Bi Badriyah Allah berkat keutamaan orang yang ikut perang Badar. Perang Badar puncak karir umur Nabi 55 tahun. Badar dengan Madinah jaraknya 150 km Naik kuda 150 km umur 55 tahun Cari umat Muhammad sekarang yang berumur 55 tahun Kasih kuda suruh naik Satu jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up Ngomong-ngomong yang ceramah itu pernah nggak naik kuda? Pernah. Naik, foto, turun lagi. Untuk <tuk> update status saja. Nabi Muhammad umur 55 menjadi panglima perang naik kuda 150 km. Umat Muhammad umur 55 membawa map ngurus pensiun. Dengan beberapa keluhan medical check up. Asam urat, kolesterol, Darah tinggi, jantung koroner, diabetes melitus. Dari aspek kesehatan kita jauh, dari aspek ekonomi kita jauh, dari aspek makan kita jauh. Nabi makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Nabi tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Ngeliat tiang aja ngantuk. Tapi mengaku umat Muhammad Alaihi Wasallam. Alhamdulillah masih ngaku Yang nggak ngaku Mudah-mudahan kita diakui Yang aminnya kuat Yang paling khawatir Lalu kemudian Nabi berperang Dapat harta rampasan perang Berapa Berapa yang diperoleh Syekh Sofi Rohman Al-Mubarak Furi dari India Bercerita dalam kitab Al-Rahik Al-Maktum La an dinar Tidak kurang dari 50 ribu keping dinar Sekarang kita hitung Sama-sama 50 ribu keping itu berapa Satu keping dinar Tidak ada uang kertas Uang kertas ada setelah Amerika punya kerja Dulu hanya ada dua uang Dirham Perak Dinar Emas Satu keping dinar Beratnya 4,25 gram 4,25 gram Kalau 1 gram emas 2 juta 1 gram emas 500 ribu Maka satu keping itu harganya 2 juta setengah Lebih pak Ustaz Kemarin ada yang nanti 27 Karena kita udah lama bersahabat 2 juta setengahnya Satu keping itu 2 juta setengah Sekarang kita hitung 50.000 keping 2 juta setengah Kali 50.000 keping sama dengan 125 et. Hasil pelorehan perang badar 125 miliar Lalu Nabi Muhammad jatahnya berapa? Ditulis dalam Al-Quran min <tuhilah> Ketahuilah Kalau kamu dapat harta rampasan perang fa inna lillahi khumus huwal rasul maka nabi muhammad mendapat khumus khamsah 5 khumus 1 5 20% sekarang kita hitung sama-sama 125 miliar 20% untuk nabi muhammad berapa miliarkah jatah nabi 25 miliar baru satu perang perang badar saja Nabi dapat 25 miliar bandingkan dengan PNS golongan 3A gaji 2 juta setengah dengan potong sana potong sini, potong sana, potong sini mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Nabi satu kali 2,25 miliar itu 25 miliar kalau kita belikan cendol kita bisa berenang semua Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. 25 miliar. Tapi, nah ini tapi. Jangan bayangkan Nabi Muhammad punya istana. Tidak ada istananya. Istana Fir'aun masih ada tegak berdiri. Lalu uang itu ke mana dipakai? Dipakai untuk kepentingan umat. Setelah pulang perang, datang Fatimah ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, kan kamu baru dapat harta rampasan perang yang banyak. Ini tanganku ini tidak bisa tidur malam tenang karena baru saja buat adonan tepung gandum. Anakku kecil dan aku menimba air karena alim susah. Tolonglah beri pembantu dan sedikit uang. Apa kata Rasulullah Fatimah sebelum tidur malam tasbih 33 kali, sebelum tidur malam tahmid 33 kali, sebelum tidur malam takbir 33. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah Allahu Akbar. Apa maknanya? Yang dua miliar tadi bukan untuk menyenangkan, tapi untuk mencari ridho Allah. Jangan katakan nabi miskin, tapi katakan dia kaya, tapi hidup bersahaja.